Kalau ada yang bertanya Apakah yang paling membingungkan di dunia ini Apakah jawabannya adalah manusia Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan Lalu dia sangat khawatir tentang masa depannya Sampai dia tidak menikmati masa kini Akhirnya dia tidak Pernah hidup di masa depan Ataupun di masa kini Dia hidup seakan-akan Tidak akan pernah mati Lalu dia mati tanpa benar-benar Menikmati apa itu sebuah hidup Waktu datang dan waktu pergi Kita tidak pernah membawa apapun Jangan pernah sombong Karena kaya dan kebuah kedudukan Jangan minder karena miskin Kenapa? Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu juga hina. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu menderita. Bukankah kita semua hanyalah tamu, dan semua milik kita hanyalah